Dekan. mereka sudah mengalami mapping, mereka sudah mendapatkan informasi cukup banyak jadi hausnya yang namanya counter strategy udah mereka build up tapi tergantung apakah eksekusi mereka oh, musuh, bisa kan? dijalankan dengan guys, spam alhamdulillah guys, Nggak ada orang di paradise guys, kita dapat paradise sendiri guys oh, oh. oke okay, itu malah sama tim lain yang perang oke okay, alhamdulillah guys oke okay, oke okay, face face bahaya nih STL face kita gak boleh doain jelek ya gak boleh doain jelek guys meta respect kalau tusun, tim lain tusun next nice try aja kita nice rayin aja ya gak boleh gak boleh doain, mampus gitu gak boleh ya kita positive, positive vibe positive vibes biar gak ada dosa Dosanya buat BTR yang tadi sana guys. aduh, Aduh, ABD, ABD. Gila. Gila. Gila action. Oh, next. Nice ace nice try face, nice try guys nice try face, gak boleh kata-katanya buruk but face nice try, oke okay, nice try nice STA, nice one STA aduh oh, aku tidak terus minum mulu guys gitu dong, positif guys, positif, mantap, nice try face plan sih main 3 kali gitu untuk hari ini, terus dari STA sendiri, oh mereka bakal Ketemu terus, kan? Fashion tiga kali. Sementara Westland ada di Grup A, berarti ini adalah dua tim yang bakal bertemu terus-terusan. Oh. oke. Kita bisa balap. Fashion dong, mungkin ngerasa kalau misalkan hari ini mereka bermain. Fashion main berapa kali, guys? Gitu. Oh, lima kali, lima set sale. dengar. So, let's go. Kita coba nge-troll satu match aja. Kita hajar di gedung lobster. Oke okay, gede yeah semangat, jadi yeah yeah, let's go. Gede yeah, oh tiga kali sana. No. sama kayak BTR ya persis ya aduh freestyle rotasi zona please semuanya amat-amat lancar ya dari kemarin saya nonton itu pinggir pinggir pinggir telat masuk kena tekan Bootcamp Semoga harinya ya lancar, ya lancar fluktasinya. Hanya dikuasai oleh beberapa tim yang berani berjaya sana dan gue juga sempat melihat bahwa Starward punya drop zone di area bootcamp tapi gue nggak nyangka mereka mau beradu dengan Faceclaim di mana kita tahu. Uh, semangat, semangat. Raksasa yang ada di Southeast Asia juga. Ini benar-benar mengerikan ya dan benar-benar ditabrak loh gedung lobsternya di tengah. Mereka tuh nggak kayak. Tapi respect sih, Ste, berani, berani by one gitu di bootcamp. Tes aja, tes dan dengan hal seperti ini, seperti yang tadi, pasta udah tanyakan juga, bakal enggak ya? Nanti face nabrak lagi atau gimana? Ini, Su ini suara gedein, oh sorry, suaranya kecil ini. ya. banget loh, ini humiliated banget. Okay. sebagai okay, face yes. juga aman ya, aman. Karena sepanjang masa, face itu bisa dibilang kuat di bootcamp, makanya nggak pernah ada orang yang bener. Udah amat loh aman belum? Ya, tapi kali ini ada ada yang berani ngontes ingat aman ya, oke oke. sekali lagi tapi ini maaf ya FFK, udah tua kupingnya gak Day mau terlalu besar begitu. suaranya dibiarkan lewat belum pertembakan dari six to eight tidak menimbulkan step membuat 6-8 tidak mengecek area compound tersebut mereka lebih memilih untuk mengamankan compound di bagian high ground tapi sepertinya yang bakal ada close oh kali dua tapi TGP dan juga GD kali ini saat GD satu ternyata nih yang masuk ke lurut akhiran berhasil menjadi satu pemain cari TGP sebelah hasil sudah dipakai kali dua udah oke udah kembali lagi untuk mengontrol wih GG GD GG bro TGP hanya menyisakan dua player mereka dan GD mereka sudah yang split dengan begitu luas akan segera bergerak perlahan-lahan aja dan agak sedikit lambat. Wow, mantap Gede, itu buktinya gaca tim Indo bisa lawan tim Cina gitu. Bisa, tapi karena Six to Eight melihat pergerakan dari bonsai akan langsung ditabrak kali ini. Bukan termosometernya, tapi happy birthday-nya gagal. Sudah mulai ketahuan dua orang bakal masuk secara bersamaan dan di-take down juga bonsainya, tapi di luar ms Konburi dan juga Six to Eight. Itu ya, guys, ya kedepannya saya gak mau dengar apa reflect Cina Cina gak mau. Motifnya reflect Indo Indo, kill lah, ini. Berapa? Oh, main Indo bisa, kota Cina bisa yang benar-benar barbar banget, kita benar-benar diberikan ayo sebuah ayo, aduh, aduh, surprise untuk di early-nya dan ternyata kita ada, melihat juga kali yang yes. berbeda kali ini, aduh, oh, ke paradise ngambil ke arah Paradise ke spot gak sini? Dari keletak gak sih ini? mereka melakukan split dari Zeus sih, yang bukan Zeus sih ya masih berlari-lari juga di bagian luar kita harapkan dari big tournament Alliance mereka bisa set up kembali juga dari segi ah, ya. dari segi mental mereka pastinya karena mereka benar-benar butuh banget dukungan yang positif dari teman-teman semua wah ada pink, pink ada pink, pink. tim pink itu apa de pada... de dari mana guys Pertama, ini kan benar-benar aduh bagas hati hati Gus eh, Gus pula, oh, aku baru sebut bagas jangan hati -hati Gus. <tid> hati Gus hati hati Gus <tid> <tid> <tid> nggak mungkin gitulah hati hati Gus apakah dengan hari pertama yang benar-benar membuat mereka sangat ini mereka bisa bangkit kembali, seperti yang kita tahu mereka sudah mengalami asam garam hidup wah, juga wah, udah jelas dong ya kan, udah kompetitif tuh dari lama banget Betul. ibaratnya mereka juga pernah berada di bawah mereka okay, pernah di atas, masih kalem, kalem, dan seperti yang sempat oh. kita bahas juga mereka harus mengalami sebuah... apa ya? makin lama, makin... makin, makin, makin dekan dirinya harus tersandung terbidang, harus terbidang lama, makin lama, makin dekan-dekan oh, bisa menikmati kemenangan yang lebih ya gua rasa itu proses ya proses untuk sebuah tim akhirnya yang benar-benar bisa ngebuat mereka try hard, bisa ngebuat mereka tuh benar-benar totalitas dengan antusias mereka yang try hard banget buat latihan selalu ingin memperbaiki apa kekurangan dari tim tersebut ya dari kekalahan mereka gak ada tim yang juara tanpa mengalami kekalahan gitu loh jadi semua butuh proses semua butuh adaptasi juga karena apapun strategi gameplay yang sudah diatur oleh coach oleh manajemen, oleh player yang bertanding juga semua bakal berubah ini PUBG Mobile, ini Battle Battleground, ini Battle Royale gitu apapun bisa terjadi tentunya yang hari ini main bagus belum tentu besok main bagus tinggal gimana caranya mereka bisa adaptasi dengan cepat dari setiap game yang mereka mainkan karena kita nggak pernah tahu flagpad seperti apa Hai hey guys, pem emote doa guys emote doa Tuh mau menutup, guys. Semoga periode tetap jadi. masih di dalam zona, guys. Memang, lagi yuk doain guys, doain, waktu doain, waktu doain, waktu doain, waktu doain. Waktu Kita nggak mau rotasi yang laman susah, guys ya, dari luar yang aman lancar aja. Dan juga kita melihat lagi dimana tempo yang kembali menurun, seperti biasa, sanho tempo Doa, doa, doa, guys, doa, doa, doa. Tuh habis tuh, pantat doanya ya, tuh dari tamannya tuh ada yang coklat, ada yang putih, ya, ada, deggan, yang gitu item, ada, yang kuning, ada yang hitam, ada yang kuning, ada yang yang tiba-tiba mereka bergerak. sekarang kita turun temponya, kayak kita de dekat guys, apalagi sekarang sudah mulai dipantau juga oleh uh, Devin pemain dari reject yang sudah menjaga dari bagian atas tentunya uh, bergerak pasti nggak terlalu terburu-buru juga dalam memberikan keputusan dalam menuju ke arah checkpoint Yo. mereka yang baru juga. Ini yang gue bilang tadi gitu, yang agak sedikit gue kalah. udah tambah menutup, guys. Bowannya mau lebih kenceng nih ya. Di area sekitar kuari. Ini adalah tata siapan yang mungkin masih bisa dipotong ya oleh beberapa tim. Karena kita nggak tahu dengan ada satu hari itu kan pasti ada mapping-mapping yang dilakukan pasti juga, juga. Guys, ya kan. Kiragi. Soalnya nggak mungkin nih kelar PMGC. Weh, kelar. Udah, yuk. Tidur. nggak mungkin. Tidak senyenyak itu. Tidak senyenyak itu, ya. Pastikan mereka langsung lagi, melakukan guys. kesalahan dulu apa saja yang sudah terjadi. Bahkan mungkin mereka akan... Ya, nah, ini jauh banget mundurnya. Kesalahan apa saja supaya nanti besok Hasilai tidak tersandung dulu, di lubang yang sama atau batu yang sama juga. Dan ternyata tadi kita melihat dari Hasilai, posisi ini itu agak sedikit dekat ya dengan beberapa tim yang ada di sekitaran hmm. mereka. Namun posisi masih belum terlalu terbuka juga. Bahkan 6 eight gimana kita ngelihat Kausia agak di perjauhan ya dari ya, gak kasih lihat. kita tadi terakhir melihat six to eight yang lain itu lagi siang untuk guys. melumatkan satu player dari oh, M Mana yang mundur, mu ya, yang tertangkap, tapi kita masih belum tahu lagi. Aduh kakak kasih lihat, masih zona nggak nih? Ini adalah salah satu tim yang gak tahu kenapa bener, -bener stabil banget mereka lain. Wah oh, masih luar biasa. Kan kan ya? Aduh tapi zonanya player, gak tahu sih masih bisa, bisa ke atas bisa, dan bisa ke bawah. Kita gak tengah-tengah banget itu loh. Semoga mentalnya ke atas ya. Semoga ya. Semoga, ya. Semoga mentalnya ke atas. Uh, Nir Logan Gatani. Tapi terus Nir jarang. Nir jarang sih. main. Jarang sih. banget Nir jarang ya. Baru ngomong jarang dia main. So, main. <laughs> <Semoga> <laughs> kadang-kadang menjadi sebuah jinx gitu ya Nir bermain okay. berarti mereka emang punya lima main dan dan kayaknya untuk okay. di BMGC rata-rata minimal lima pemain saja soalnya untuk meminimalisir kayaknya supaya gak ada satu orang yang tiba-tiba hilang dan satu tim bermain dengan hanya tiga pemain jadi okay. ingin benar-benar banget untuk okay. uh, lima pemain dalam jadi kita okay. selalu bisa melihat adanya empat pemain di setiap game dalam satu tim kecuali satu orangnya udah dipulangin ke lobby dan tadi ada tembakan yang ditujukan karena Daybot tapi untuk yang Daybot masih bisa menyelamatkan diri dan untungnya dengan selamat dari Daybot juga akhirnya mendapatkan informasi bahwa di bagian atas mereka ada tim yang dari tadi memantau pergerakan Ivin. dari tim GD yes sudah lah Infine aja tim-tim tim lain tim selain better ya Infine ya tim-tim lain dan Lukan Infine mau udah kasih lolos nih terhadap satu player yang di depan sana dan juga di mana ini lagi galak-galak banget nah, ya mantap ya neraka turunnya. ya sudah mulai mendekat juga Asuk. dua tim yang cukup mengeri kan kali ini dari Venezia dan juga 628 kata nih seorang diri berusaha Atau, untuk mengamankan di bagian sebuah open field juga tuh yang berada di bagian belakang sudah berhasil Respeknya respek ya, oh, Infin ada sebuah movement Ayo eh uh, STA kamu juga teman semangat ya kita sama-sama melemparkan sebuah semangatin gua-gua tim timnya teman ya teman -teman. meta respect meta menarik mundur dan saat mereka masih cukup berjauhan Nice GD GD obat pun run wah gila GD nih berarti mengsecure dan mengunci pergerakan dari reject. eh si TJB satu pemain lagi iya. di mana ya? betul agak sedikit tertutup dan tadi ada beberapa ada beberapa pergerakan yang sudah dibangun juga oleh satu Gede lagi di mana ya? jangan-jangan ya? healing dia? bagi dia sudah mulai digerakkan entah itu untuk tabrak percakara reject atau mereka ingin uh, mengatur setup mereka kembali saat ini setup dari G dari Gede adalah satu satu. oh dua, dua orang stick, si TJB nya di luar dunia guys itu ada tanda di jadi dan juga kontrol area mereka. Gata yang sudah mulai berpindah mendapatkan sebuah batu, ini angle yang enak banget untuk mau mata pergerakan uh, dari 6-8 dan uh, Mela bukan Mela katakan, namun Ternyata ada Yu yang, yang sudah berpindah dan Mela pun berhasil diamankan wow wah wah wah, wah, wah terlalu ini Berhasil mendapatkan satu pemain dari Infinity, Mela terlalu jauh dari pemain Infinity yang lainnya Sangat-sangat sulit proses penyelamatan yang bakal dilakukan sama proses Infinity yuk. Yuk. Lalu gue jadi Infinity, gue relain sih Iya, karena posisinya terlalu ekstrim sih untuk diselamatin harus ngelewatin jalan yang panik zona itu. Si juga ada six to eight lain juga yang selain itu. Jadi ada dari infinity apa line yang ya. Karena adanya informasi dari six to eight, to eight line line. dan membuat Mela mau tidak mau bakal langsung di skip Nasehat tapi dari email lah pastinya juga akan Guys, spam emote-nya guys, zonanya untuk menutup player guys. Player player dari 628. Farm emote-nya guys. Akan melakukan push ke arah bagian atas Logan sudah mulai bersiap-siap juga membangun sebuah jalur smoke tapi Kanani memberikan sebuah backup dari area perbeda. Kali ini emote 2, emote 2, 2. sedikit terhambat karena Tausya harus melakukan revive terlebih dahulu juga agak sedikit back off, agak sedikit retreat untuk mengulur waktu melakukan revive Pasta. Ya, tapi dua pemain dari Infinity benar-benar ngotot banget dan di arah lain dari, lagi, oke, dari oke. RMS Konbu di Pops saya menjatuhkan satu pemain dari Four Rivals Dua pemain ini masih cukup dekat. Wah, wow, nice banget. Mungkin terjadi sekian main sunan tertakek wow. ter oh, jago banget ya guys dua ya. makan obat dan apa maksudnya guys Kayaknya ke, ke ya? atas ya. Ke atas ya guys identity identity ya. Yang lain yang melotop, naik ke atas sih. tadi? ke kanan gitu loh. Tentunya yang sedang Sudah Ke sih. Sebuah turun? mendapatkan seorang daoshi di bagian bawah, tapi masih agak sedikit tercover tentunya. Yes, ada sebuah lempengan tipis banget yang bisa dimanfaatkan Kata. oleh seorang Taurus sendiri. Kita lihat jadi dulu ini ya. Dari, dari Gatani sih benar-benar enak banget. Angle shot untuk melakukan backup dari bawah jembatan ini ternyata benar-benar membuahkan hasil yang maksimal. Kali ini push dari 628 benar-benar terhambat nggak jadi. Saya pengen marahin observer-nya bener -bener kok juga? belum bukain. Mini Map-nya minimap-nya ya. Cuma berbeda, lagi meta respect team, jadi di saya, saya nggak marah. Saya kalem, saya sabar. Bener -bener -bener ya meta pilih, respect, guys. Para player-player dari Aku lagi pengen lihat tuh zonanya kemarin Oh, nah, gitu kan? masih no, no, no, masih no. ditemakin satu dua tiga oh. empat tipis banget masih bisa selamat tapi dari Gatani benar-benar memberikan Gattani, pressure yang ekstra, ekstra, ekstra. Benar itu udah low HP banget, dan langsung ada beberapa setup lagi yang dibangun oleh dua pemain Infinity yang lainnya, sementara tadi masih berada di bagian bawah jembatan. Saya nggak bakal dilakuin sama tiga orang. Gimana nih, menutup mobil, belum kasih lihat sama event di <laughs> <tembakan> <laughs> Boleh lah, bang. ya mobil, mobil, mobil, mobil, seorang mobil, mobil, mobil, mobil, mobil, mobil, mobil, mobil, mobil, mobil, mobil, mobil, mobil, mobil, mobil, mobil, mobil, mobil, mobil, mobil, mobil, satu tumbang dari Infinity. Aduh, ini backupnya agak jauh. Logan masih ada di bukit belakang oh, Ya, yes, Kayaknya tadi dari Nir enggak expect kalau misalnya ternyata Taoshi udah pindah ke arah yang berbeda. Udah bermain di bagian perumahan juga. Logan, kita akan melihat apa yang akan dilakukan. Jangan marah-marah kok. Nah, waktu Salo, ini akan berusaha atau seorang sabar. Sandra bagi seorang Taushe yep. masih bertahan juga berusaha untuk menggeser dirinya supaya nggak terkena beberapa granat tapi dari Logan gue gak tahu apakah dia punya smoke atau enggak untuk bisa turun dari tadi loh dari 5 menit nih nonton perangan 2 menit oke okay, respect lageen. respect ayo semangat FAE oh, no, no, no, no, no, no, no, no, no semangat semangat bisa ada broken wall Yes, masih ada Broken Wall yang bisa menyelamatkan dua pemain dari Infinity tentunya. Dan tadi sudah mulai memasak granatnya, bakal dilemparkan ke arah jalan. Namun ternyata headshot dan tumbang. Yu yang membackup dari belakang juga kali ini. Ada dua pemain dari six to eight yang cukup dekat dengan Infinity. Nir bakal menyelamatkan Tani, agak sedikit bertukar posisi mereka juga. Kali ini bakal ada smoke dilemparkan. Oh, itu granat ternyata. Yes. Ada flashbang yang dilemparkan tadi, sedikit terbutakan. Tapi tentunya masih belum bisa mendapatkan angle ke arah dua pemain Infinity yang bertahan di bagian luar Broken Wall. Ini Tasha ini kayaknya belut banget loh. Dia seorang diri aja di bagian dalam buat rumah tapi masih bisa menggocek player-player dari Infinity bahkan tadi terbuka angle-nya, maksudnya tidak dari Infinity, ada momen. Ada Timing yang sedikit terlewatkan oleh Infinity, tapi dengan adanya pergerakan tersebut sudah mulai terdeteksi juga. 33 sudah mulai tertangkap di depan sana. Logan berhasil untuk menjatuhkan satu player, tapi kata Nih benar-benar komit banget untuk ngepush ke arah depan. Terlihat kembali rumahnya ke arah Wih! yang berbeda. Lempar granat, tosh ledak. Benar-benar on point sekali. Push dari Infinity benar, -benar. Bang buka Pulis bang. <laughs> yeah. Bang buka bang. So, oh. saja Jampuka. Dia melakukan. Bang awesome buka dong. Tadi granatnya dua sisi jendela, aja. Aduh, dia ke bawah ya di dalam rumah tapi granatnya belum nterima waktu kita berhasil mencetak da dan, dan lihat rotasinya nggak sopan bro ada yang lagi fokus tiba-tiba Nah akhirnya yes. tiba -tiba masih zona yes. Yes. guys masih aman, masih aman. Wuh. bisa bisa bisa, bisa, bisa. Ini ini Ayo ini ayo, ayo tahan aja tahan, tahan aja guys untuk six gak ada yang ganggu sih rotasinya benar banget sumpah dari guys alhamdulillah guys alhamdulillah ini dia di Wah, tanganku sakit dong tadi dan galak banget kali ini karena dia benar-benar kesel K -k -k lagi enak enak ngomong penanya mau menutup 8, lagi nih ada yang lewat tiba-tiba kayak kuyang kan betul kayak kuyang biasanya Yu yang yang rotasi kayak gitu tapi tadi adalah seorang Rauf sementara fight dari Infinity begitu lama untuk menghadapi satu pemain dari 6-8 uh. ada di strike lagi yang dilakukan oleh Nikma ini tentunya sampai, ke bagian luar dari balkon yang selama bertahun-tahun ini benar-benar <laughs> risiko untuk terbakar dan okay, ada nice in. dua pemain dari Infinity yang masih mencari keberadaan dari seorang Yu yang bakal ada jump nice Sini. nice oke, okay, nice try right. siap right foundation. nih bos. oke okay, nice Gila, itu akhirnya kita bisa ini nonton ini tim lainnya yang, yang tanding ya main ulur. akhirnya guys tarik, ulur, talik, ulur. Main tetap meta bersyukur ya, alhamdulillah nah, guys nah, kita, itu kita itu bisa, bisa nonton tim lain tanding ya tadi terang. cuma dua tim dia nah, nontonnya eh nggak eh, boleh toksik, meta respect, meta respect meta respect, NTFE, NTFE yang ternyata sudah mulai kehilangan dua player, namun tim secret masih lengkap dengan 4 player dan White to K turun bisa, gunung White to K nya nih iya tapi kalau lo cermatin dari live statusnya cewek ternyata dari fight nya tadi tuh ada banyak fight juga yang terjadi dimana mana dari MSK hanya tinggal satu terus okay. DRS udah kehilangan satu pemain dia juga kan? guys guys oh. dua dua dua emot dua guys mencari keberadaan pemain terakhir teori meta eh emote dua berhasil selama lho. game ini waduh oh, waduh ini ngapain sudah, nah, nice saya, yes. nice, nice, DRS, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, Infinity masih bergerak rotasi menuju ke bagian dalam dari zonanya sementara saya, saya, diamankan oleh Infinity ini agak sedikit ada balasan yang Bismillah datang dari ya. Infinity, Bismillah. tapi saya, pemain Infinity saya, dan hanya tinggal logan, menjadi jadi last man untuk tim Infinity. Iya, ya, nah, nikmat Galaxy benar-benar membuat apa ya? Membuat pertarungan antara Infinity dan juga Six to Eight menjadi Aduh, sebuah tontonan Mantan jauh, dia masih bisa mengunci juga. Hah, dan ya, luar biasa. Situasi tadi terjadi Minus satu dan jantung. Hah, juga nikmat Galaxy masih selamat kayaknya satu playernya Infinity pun demikian juga dan sementara itu kita bergeser ke yang berbeda, no atas dong, ini masih ke atas, atas, bilang, untuk aduh, masuk aduh, aduh, aduh, aduh. ke dalam, A atas, atas ya, atas ya, sudah ada tembak, atas. atas, yes, White, right. nice, White, zoda, zoda, yang mendapatkan elimination dan ternyata, nice, White, nice boy, mau oh, <laughs> Yuk, yuk. Jangan siasain. Di utara, mereka jangan mencari, siasain. Mereka lebih bagus dibandingkan. Sperb. Alhamdulillah, guys. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah guys. Di sini, ini tentunya bakal ngasih kabar baik untuk uh. Indo Pride, ya. Karena mereka bakal mendapatkan boosting and poin yang cukup Jangan, jangan, jangan sia-siain guys. Come point point anak anak Dan juga tambahan poin dari elim elimination yang mereka kumpulkan di game kali ini. King masih berusaha keluar dari area pinggiran bootcamp. Udah mulai ke sandwich juga. Ada pemburu yang bakal membatasi pergerakan dari tim Nova. Kiri mereka ada swell juga. Oh dan Blue. juga sudah mulai memepet pergerakan. Nah, Nes nice, Gus, pemain dari tim Secret. Nice, gus Gus Nes, tiga nice. poin dong. 3 poin dong. <tik> kil kan 3 poin dong dua poin cepat kali ini pemburu gagal mendapatkan sebuah corn from elimination bahkan pemburu sudah dipulangkan karena lobby tahap tahan placement placement tanpa gua sadari dari steward mereka sudah mendapatkan 9 elimination yes gila banget itu tukang pukul dari mongol masih survive masih bertahan juga dengan yang berbeda aduh gede. susah ini nice try nice try sudut tembak yang cukup on point enak banget buat bisa melumatkan player-player dari kan TJB Zon. sama Nova lagi healing ya mereka berdua lagi healing. akan menjadi okay, nice nya Nova nice try hanya karena ada beberapa player kali ini dari reject ini nice enak banget sih ini bisa banget reject karena respect semua tim ya guys ya di betul tidak berlunak nih. Leizion terlalu menyakitkan lagi lagi memberikan sebuah hantaman untuk beberapa player namun ternyata Reggie bisa menangkap satu player yang lagi panik hop di depan semuanya berkumpul No, Dona masih dapat Zona Tinggal belok, belok tira. atas, aman, aman, bisa untuk dua nih guys, mestinya ya, bisa banget. Alhamdulillah, luar biasa, spam, spam spam, nice, nice guys. Kembar kita sudah hidup musuh. lagi guys, tadi ya. Mereka, mereka udah hidup lagi guys ya, semangatnya udah balik nih guys. Dan mereka hanya Aiden kita udah bangun nih alien, alien kita. Yang ditinggalkan sendiri di bagian belakang tentunya yang punya tugas cukup berat untuk mempertahankan placement terbaik bagi tim GD Gits. Tujuh tim tersisa kali oh. ini dan GD, kalaupun mereka pulang, Tep, pulang. saat ini harus mereka membawa dua. Untung, untung, agak aku mau, aku mau. <tuk> nice red, <strike>. nice red <tuk> guys. Aku, aku mau bilang Pemain-pemain red aliens kali ini. Bahkan, hampir <tuk> <segeri tuk> aku mau ucapin sesuatu yang negatif ya guys ya. Meta respect, aja. meta respect guys, meta respect. Pemain, yang nice red es, nice red es. Nice, Tidak red ada informasi terlalu detail yang berhasil diambil. Nice. kill. terbaikil. Puncak lobi kali ini, Bigetron sudah mulai memanas. Empat. Pemain mereka dan bisa, bisa, juga lumayan kali. Yes, berarti ini harusnya top 2 karena RP dari Forever Rebels sudah nggak punya healing lagi. Next round, next round top 2, so, guys. Three Four situation antara Dead Eyes dan juga Bikertron Red Alliance dua tim yang benar-benar lagi membutuhkan poin dan bahkan kali ini. Hmm. Tutut, kepala nya. Bagian high dia yeah, sudah dapatin. D DA dari mana guys? D DA dari negara, negara mana guys? Saya nggak tahu. Sudut kita sih upper, ke upper ke kita sih high ground guys mestinya ya, kita lihat chicken, lihat chicken lihat nih mestinya reward ya mestinya ya kita yang high ground kita melihat di BTR lebih unggul 52 tapi Dead ice masalah dia punya juga <tuk> <tuk> ini dua tim yang menurut gua okay, kita kita tetap musik respect musik guys, guys. respect pertandingan pertama dengan perolehan poin yang sama dan yang membedakan mereka hanyalah dari 20 dan 21 poin yang tertukar sudah mulai memasak granat nanti kali ini rumah milik masih paham, boy? tersisa karena yang healing. I love you. Saya dan ke lobby semuanya. Ayo, bagas. Semuanya, semua player yang masih bertahan kali ini sudah berada dalam play zone Hati-hati, hati-hati. Caranya mereka melakukan eksekusi. Harusnya kali ini dari tim Dead Eye sudah terjepit juga, sudah cukup terpush oleh player-player dari Big Eternity Alien. Semuanya berkumpul di bagian belakang rumah. Belum ada lagi granat-granat yang dilemparkan. Gua rasa dari segi utilitis juga udah mulai terkikis, zona, tapi ternyata zona, zona, zona, zona. zona kali ini. Kepetar, kepetar. Kira-kira ya. Wah, ke musuh Kita perlu masuk. Kita perlu masuk. Zonaannya ada ngomong masuk turun untuk ke atap sih, naik atapnya, naik atapnya. Naik ke atap sih. Luxi mau Ya sih, guys. Wih, hijau. Ternyata masih Wah, hampir, hampir. sudah berada di bagian luar dari yang semakin dekat Luxi Nice. Ini menjadi sebuah momen bakal ada momen bakal diamankan Aduh, aduh, aduh, begitu bisa chicken nih bisa chicken sama granat bisa memukulangkan oh. mereka dengan cepat dan lihat sebuah pergerakan dari terang suci juga berhasil mendapatkan satu orang dari low next. hp dan satu next, next. down next untuk dari segi jumlah bakal langsung ditabrak classman standing break point tersisa satu, satu lagi yes yeah. dinner untuk retaliers the game yang terakhir Buk gila guys, kepalamu gila deh guys. Jelas dance nya tadi untuk di Sanhok dan pada akhirnya kita melihat empat orang.